Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jumati di channel saya Jumati Creative Channel channel yang membahas tentang tutorial, vlog dan hiburan semoga bermanfaat untuk anda semua dan sedikit menghibur anda semua sebelum lanjut ke video, saya mohon dukungan demi perkembangannya channel saya dengan cara klik subscribe, like dan share oke terima kasih, selamat menonton Halo halo halo teman semuanya, ini saya mempunyai solder bekas 60 watt harga 15 ribuan, tapi sudah mati ya. Kali ini saya akan membuat alat yang sangat berguna menggunakan solder bekas ini ya. Oke, pertama-tama kita cabut dulu elemennya. Nah seperti ini elemen dalam solder ya. Nah kita cabut, kemudian kita lepas nah ini kawat nikelinnya ini kita lepas ya yang nah, kita manfaatkan kawat nikelinnya saja nah kita ukel kita uwek uwek nah pokoknya di pelintir uwek uwek uwek sampai lepas ya ya agak lama yang pelintirnya nah karena agak panjang juga kawatnya ya nah di uak uak uwak, uwak terus ya uak itu bahasa opor rambut tengres pokoknya dilepas lah intinya nah seperti ini kita pisahkan itu kan ada dua itu di pelintir itu dari pabriknya ya nah kita pisahkan kita gunakan satu saja nah ini ini sudah lepas semuanya kita gunting cekrek nah seperti ini ini lo penampakannya nih nikelinnya kalau nggak salah. Nah seperti ini. Nah kita ambil satu saja ya. Terus kita manfaatkan aluminium dan isolator solder guys isolator elemen itu ya. Dan ini kawat bentrat. Nah, selain itu juga bisa menggunakan Nah, staker atau colokan bekas yang enggak dipakai. Caranya ya, kawat mikiling itu udah double -well ke satu sisi ya. Atau dikaitkan, nah, bahasa ini saya yang benar ya. Dikaitkan satu sisi sama lainnya, seperti itu. Oke, karena saya sudah menggunakan, nah ini ya, yang agak canggih ya. Biar kelihatan bagus, itu kan sudah ada lubangnya juga. Kita luruskan. Kawan mikirin yang keriting tadi ya Nah Biar agak lurus Biar enak dimasukin Nah Sekarang kita masukkan Oke okay. Slup Nah enak sekali ya Sudah masuk Nah yang satu lagi Ujungnya Angel Angel Slup Nah masuk juga ya Nah Terus didorong Sama masuk Terus Nah terus ditarik biar kencang ya, biar kencang nah biarkan kencang, nah seperti ini nah sudah agak sudah kencang ya sudah kita manfaatkan cas HP bekas juga ya nah, ini sebenarnya mau bikin alat apa ya nanti ya pasti tahu ya kita potong kabelnya nah ah hati-hati nanti putus nah seperti ini ini min plusnya ya. dah terpotong kita sambung ke sisi kawat nikelin yang satu ini dibolak-balik nggak masalah ya dibolak-balik terus diuak uak lagi ya di pelintir karena nggak pakai solder ini saya ya nah usahakan jangan nempel ke aluminium biar nggak konslet nah di belintir belintir nah seperti ini nah terus yang satunya juga sama di atau kuak kuwak nah seperti ini di belintir nah terus nah memang agak susah ya kawat cas-casan itu agak kaku ya kalau di plintir. nah seperti ini Terus ya, sampai kencang nah, Kalau sudah jangan sampai menempel ya ke aluminium biar tidak konslet nah, Setelah aman kita isolasi bukan isolasi mandiri ya Isolasi lebat kecil Nah seperti ini Kemudian kalau sudah jadi Nah ini sudah jadi tinggal colokkan colok, lok. nah sudah hidup. Tunggu sebentar biar agak hangat-hangat gimana gitu ya. Nah. Nah. nih tinggal. Nah, sangat tajam sekali ya. Lebih tajam dari istri saya ini, mungkin ya Maksudnya mulut istri saya ini, ah, sangat tajam sekali. Ini. Nah. Nah ini bisa untuk berkreasi dengan stereofon Nah bisa juga untuk mengiris plastik dan lain-lain ya Ini sangat tajam Cuma enggak terlalu panas ya Cuma anget-anget aja gitu ya. Kalau stereofon terlalu panas itu dia akan meleleh, ya. nah, seperti ini Nah kita bentuk huruf C untuk orang amatiran Nah kemudian kita bisa bikin ornamen-ornamen yang lain ya Seperti ini Nah ini agak Agak gemetaran jadi nggak bisa lurus ya. nah, Karena saya itu sering grogi kalau Bikin video ya Padahal ya enggak ada yang nonton Nah seperti ini nah Ini mau buat huruf Rencana mau buat huruf G, G Tapi malah jadi A ya sudah Nah, nah seperti ini Hmm, terlanjur ya nah. nah Gimana jadi alat yang berguna Dari elemen bekas solder ya. Harganya tadi sudah saya cantumkan Harganya 15.060 watt ya. nah. Mau bikin apa lagi ini so. Sampai pusing ngoceh ya Oh kandel Nah kita bentuk huruf Y ya Belajar bikin huruf Y Nah seperti ini Oke sudah jadi tinggal dirapikan saja Nah seperti ini Enak sekali ya buat mengiris-ngiris sterofoam itu Buat bentuk apa saja itu enak banget Nah seperti ini Oke kita coba lagi sebentar carikan apalagi lagi nanti, ya. aduh, sampai pusing saya, coba lagi ke kertas, wah, oh, kurang mempan kalau kertas kurang panas ya, kalau ke kertas kurang panas, coba saya carikan plastik ya, bentar, saya carikan dulu plastiknya di mana, oh di kolong meja, sebentar. Nah ini plastiknya sudah ketemu. Nah buat ngiris plastik. Wah keren, tajem juga. Ini lumayan buat bikin layangan ya. Nah, nah. enak ini buat ngiris-ngiris plastiknya. Nah. Buat bikin layangan juga mantap. Ya. Nah ini alat yang berguna dari solder bekas ya ini. <laughs> silahkan ditiru di rumah dan dipraktekkan ya. semoga bermanfaat channel dari saya cuma di kreatif channel terima kasih sudah menonton dan sekali lagi mohon dukungannya subscribe like dan share ya terima kasih banyak.